Jadi, kalian download dulu gamenya. Nah, ini nih, setelah di-download, kalian install seperti biasa. Install dulu, tunggu beberapa saat installnya. Hmm, kalian buka aplikasinya setelah kalian buka aplikasinya setujui hmm, lanjutkan Mulai tutorial ini, biasanya nggak bisa di-skip. Tutorialnya ikutin dulu aja. Tutorialnya, nah, kalian bisa upgrade nih. Tuh, jadi, oh, uangnya ini bertambah uangnya. nah ini mode unlimited mana ya seperti ini nih terus pencet upgrade, upgrade, upgrade, upgrade, upgrade, upgrade terus nah ini bisa sampai langsung maks uang tuh langsung banyak ini terus lagi perang. Aduh, mati tablet dulu temoknya nih gunakan poin xp Nah pun XP juga ini tidak terbatas ini juga. Kalian mau pakai sepuasnya sampai max. Biasanya sampai 25 lima maksnya tuh. Nah udah mungkin segitu aja tutorial modnya. Ini cukup simpel banget. Jika kalian suka sekalian like dan share juga subscribe